Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Raka The Culinary 4. Saya akan mau ngevlog itu di Warsaw Farm di daerah Cijeruk atau Ciparang Jawa Barat Bogor. Oke, okay. itu tempat kebun. Lihat. Ya. Ada pelangnya, yaitu toilet, restoran, musola, bibit-bibit dan kebun ini pemandangannya dan bersama orang tua saya guys kita menjaga kebersihan persopam buang langsung bersama, bersama kepada tempat itu daerah Bogor jadi mau ke puncak tapi macet ya guys tuh lihat dan saya naik ayunan nah nah ya, di bawah kaki gunung salap tepatnya dan sedikit agak macet jalurnya arah Bogor. Dan juga awalnya kalau siang tuh agak panas tapi kalau malam tuh dingin. So guys, ini ke enak lah buat di sini buat kalian buat tamasya dan berwisata wisata di sini. Ya guys. Oke. Okay. Di sini dan untuk bertamasya dan buat jalan-jalan dan ke kuliner juga. Kita langsung lanjut perjalannya lagi, untuk vlog. kita akan masuk ke dalamnya, bagaimana ini turunan guys, dalamannya guys sangat saya hankan tuh guys, sangat bagus Tuh lihat guys, air terjunnya bagus sekali. Wow. Tuh air terjunnya. Kalau cuma tahunya satu lu kebun kebun sangat bagus sekali bagus sekali <tuh> guys teman-temannya tidak disayangkan sekali kalau misalnya tidak momen-momen untuk vlog atau untuk mengabadikannya. Tuh guys. Bagus sekali pemandangannya. Sangat pilihnya. 4S Oke, kita langsung ke atas. Jackie, aja langsung ke Lihat guys. Tidak. Sangat bagus banget pemandangannya. Wow, kita sayang sekali ya, guys! Gimana, ya? Uh. sangat bagus dan ini sangat indah banget, ya kan? Kita langsung ke atas, kata bapak saya, kata bokap saya. jalannya bentar, indah, sangat tinggi, bismillah. Tuh, lihat. Wow, dan sangat capek Sangat tinggi sekali guys Lihat bawahnya guys Wow, guys Satu pohon ada 100 buah kali ada tuh Wow, indah sekali ya Hanya Hanya ada di sofa, Oke okay, guys, tesin terus Dan swipe up Sampai habis berikutnya banyak banyak sekali ya guys tuh datu asih dari Warsaw Farm. tuh tuh. ini lihat dari Warsaw Farm. foto-fotonya dan ini pemandangannya sangat indah di tetap di channel akal The 4. Yus Lagi, lagi bersama saya di raka dukuliner 4 kembali lagi dan saya akan menggablog dan ini saya berada di Jalur dan gua akan mengreview dan kuliner-kuliner di guys saya lagi mau ngereview halo guys ini saya lagi saya nalik ini Raya Parung, Bogor, kilometer 20, nomor 17, Kabupaten Bogor. Nah, Kita lanjutkan lagi makannya. Jadi, tempat berjalan-jalan terjedak. Sedikit agak ya. guys nah guys oke okay, thanks for watching yang sudah menonton di video saya saksikan terus di video saya stay terus oke okay. saksikan terus di channel cover and hangar 4 Assalamualaikum. Okay. miko terus video saya oh,